Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, billowers, serta lianslar lovers dimanapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe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 kegemar pertama persahabat unggahan spesial banget nih dari Ibu Paul polisi Leslar ini mengunggah sebuah postingan video nih foto Bunda Lesti dan Papa hari ini ternyata persahabat bukan terpampang hanya di satu tempat di Paris tetapi di beberapa tempat Masya Allah ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan yang kita dapatkan dari idola kita nih Alhamdulillah menjadi bagian MS Globe ada sebuah kalimat juga nih yang dituliskan oleh Bu Bupol dalam caption yang diposting di unggahan Bu Bupol ini persahabat. Saat foto kakak dan dede muncul di beberapa tempat, MS Glow Beauty, Lesti Kejora, Rizky Billar. Wow, Masya Allah banget ya, ini keren banget, bangga, bangga dan pasti bangga banget mengidolakan Lesti dan Rizky Billar. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan, banyak juga respon yang diberikan, yakni dari akun Instagram, Nenden Permana mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, Alhamdulillah, wow luar biasa banget ya, tentu para sahabat bangga kepada idola kita ini. Dan selanjutnya juga persahabat vitamin bahagia di sore hari ini kita dapatkan dari BBL ya, yang... Tentu kangen dengan BBL, nih disuguhkan vitamin bahagia lewat akun Instagram Ayah Keciora Ini luar biasa banget BBL Makin embul, makin lucu, makin menggemaskan Kalau kata Ayah Keciora nih, gumusnya abang Wow, ini sih lucu banget persahabat ya Kita lihat juga di kolom komentar, banyak sekali tanggapan salah satunya Dari akun Markona Kiut Lama-lama nih bayi mulai meresahkan Ganteng banget kamu ayang Tolong hidungnya dibagi ke aku ayang Bisa nggak? Aduh Ini cute banget ya komentarnya Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak doa Support dan dukungan nih dari orang-orang baik Yang selalu mensupport dengan tulus Buat keluarga Leslar Dan perhatikan bersahabat di video ini Abang L tentu makin pintar Makin cerdas Kalau diajak ngobrol Responnya langsung cepat bersahabat ya Coba disimak di video kali ini Wow, masya Allah, banyak ya Gimana enggak makin gemes coba kepada Baby L yang semakin hari, tapi semakin banyak sekali perkembangannya, persahabatnya masya Allah. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak yang saleh. Amin. Berikutnya persahabat, Bumi akan menginfokkan untuk keluarga Konoha Jangan lupa besok siang hari Jumat persahabat jam 12 pertandingan pingpong terpanas Turnamen spesial Gembira Waktu Siang Ini akan dihadirkan di SCTV. Ini seru banget persahabat ya karena Arafi langsung melawan Papa Rizky Bila. Yuk dukung terus nih untuk idola kesayangan Mudah-mudahan bisa memenangkan pertandingan melawan Arafi Ahmad Amin untuk selanjutnya, kita lihat persahabatan tergungan spesial dari Indosiar wow, pilih siapa besti kamu? tuh, ditanya persahabat, ya pilih siapa di besti kamu ada pasangan Lesti DA dan Meli Lida ada juga Rani DA dan Lesti A. DA. wow, kira-kira kalian pilih yang mana persahabat ya tentu kita pastinya memilih idola kesaingan kita, mudah-mudahan tetap kompak tetap solid mendukung yang terbaik apapun Buat Bunda Lesti dan Bapak Bila Kita masih menunggu kejutan lain persahabatan dan vitamin terbaru berikutnya Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik Terbaru, terupdate dan Terhangat seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi Di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, bang mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh